Selamat datang di channel Taone Ispitani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 1 tema 3 subtema 2, pembelajaran 4. Selamat belajar. Siang ini Edo bermain bersama teman-teman. Edo dan teman-teman bermain kucing-kucingan. Permainannya menggunakan bola. Salah satu teman Edo jadi kucing. Yang lain melingkar mengelilingi kucing. Edo mulai menendang bola. Bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran. Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah. Yang gagal akan jadi kucing. Mereka bermain dengan gembira. Nah siang hari sepulang sekolah Edo dan teman-temannya itu sedang bermain kucing-kucingan adik-adik Bagaimana sih bermain kucing-kucingan itu? Nah dalam bermain kucing-kucingan ada satu anak yang menjadi kucing dan berdiri di tengah lingkaran Lalu sisa anaknya berdiri, membentuk lingkaran, mengelilingi anak yang menjadi kucing tadi nah alat yang kita perlukan dalam bermain kucing-kucingan adalah bola, nah bola ini harus ditendang oleh orang-orang atau anak-anak yang menjadi pagar atau yang mengelilingi kucing, nah mereka harus berusaha supaya bola ini tidak tersentuh oleh anak yang menjadi kucing jadi mereka harus saling mengoper bola adik, -adik. nah nanti kalau sampai bolanya tersentuh oleh anak yang menjadi kucing Maka anak yang menendang tadi yang akan menjadi kucing selanjutnya Seperti itu cara bermain kucing-kucingan Setelah bermain Edo pulang ke rumah Sampai di rumah Edo berganti pakaian Sambil istirahat Edo mengambil kartu-kartu kata Edo menyusun kartu-kartu kata itu menjadi kalimat. Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini adik-adik. Nah kata yang pertama adalah kata pulang. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata pulang. Contoh dari Kak Citra adalah Ani pulang dari sekolah. Kalian juga bisa membuat seperti ini. Ayah pulang dari kantor. Atau kalimat yang lainnya. Kata yang kedua yang harus kalian buat kalimatnya adalah kata siang. Coba dikadik adik buat kalimat dengan kata siang. Di sini contoh dari Kak Citra, Aku tidur siang. Lalu kalimat berikutnya, yang harus kalian buat adalah dengan menggunakan kata Makan Ah, coba adik-adik Pasti bisa ya Aku makan nasi goreng Wah itu bagus Apalagi ya adik-adik Nah di sini kak Cera contohnya Adik makan roti Aku makan ayam goreng Boleh adik-adik Kata berikutnya coba buat kalimat dengan kata istirahat Contohnya pulang sekolah aku istirahat Nah coba adik-adik bisa buat kalimat yang lain ya dengan kata istirahat Lalu kata apa lagi ya? Iya kata tidur coba adik-adik buat kalimat dengan kata tidur Ayah sedang tidur Aku bangun tidur Bangun tidur, ku terus mandi. Kalau itu lagu ya adik-adik ya. Kalian bisa buat kalimat yang lain dengan kata tidur ya. Ada kata membaca. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata membaca. Ya di sini kakak membaca buku. Bisa juga ayah membaca koran aku membaca komik, dan lain sebagainya. Nah itu tadi kata-kata yang bisa kita buat dalam bentuk kalimat. Siang ini Dayu berlatih menari adik-adik. Dayu melakukan latihan gerak lambat. Contoh tarian dengan gerak lambat adalah tari serimpi. Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu. Lagu yang mengiringi adalah lagu kupu-kupu.